jadi uh, kemudian uh, sudah sudah muncul, ya, ini belum satu minggu tapi sudah muncul uh, insiden diskriminasi. Jadi di Bali itu di asrama mahasiswa Papua di Bali itu di sekitaran area uh, asrama mereka, setidaknya ada 10 poster yang melebli anak-anak Papua ini sebagai teroris. Nah jadi ini bahaya sekali uh, karena kalau uh, berkaca pada peristiwa uh, Papua meledak 2019 itu kan ribuan mahasiswa Papua sampai pulang ke Papua karena merasa uh, karena ya itulah karena uh, kerusuhan waktu itu ya karena tensinya tinggi dan juga sakit hati karena dikatakan monyet Nah, uh, jadi sama seperti pandangan uh, narsum Sumlain yaitu uh, prediksi saya itu pelanggaran HAM akan makin meningkat uh, karena label teroris ini kenapa karena di HAM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 ini akan ada semacam license to kill yang baru di Papua, yang mana ini selama ini aktor pelanggaran ham di Papua yaitu aparat TNI dan Polri itu kan sudah impunitas, impunitas, Kemudian ini dapat license to kill yang baru gitu. Itu jadi ada ada pembenaran pembenaran lagi yang mana selama ini sudah banyak yang sipil yang ditembak mati itu dituduh sebagai OPM.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 jadi seperti yang tadi juga sudah uh, sempat disebut Pak STS juga, jadi uh, TPNVB ini ketika menembak yang guru dan tukang ojek itu tidak serta-merta uh, sporadis, tapi dituduh sebagai mata-mata, dituduh sebagai TNI yang menyamar. Jadi ada background alasannya itu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 Nah, tapi balik lagi ya semua nyawa semua darah yang tumpah di Papua itu sama nilainya. Mau itu sipil, OPM, TNI, Polri. Kadang tuh saya juga sebenarnya sedih kalau ngelihat yang TNI kemudian Brimob yang meninggal itu saya juga sedih karena kenapa? Karena ini adalah prajurit-prajurit TNI yang kecil gitu ibaratnya pion. Dia jadi meninggal karena ketidakmampuan bos-bosnya ini pedingi pendingi elit TNI elit negara yang tua-tua ibaran yang besar-besar tidak mampu menyelesaikan konflik Papua kemudian kecil-kecil ini diturun ke diturunkan ke Papua menjadi meninggal gitu itu kan sebenarnya menyedihkan gitu nah jadi sekali lagi semua nyawa itu sama nilainya dan sudah cukup darah yang tumpah di Papua nah poin terakhir saya adalah sebenarnya kalau misal kita berkaca nih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 lingkaran kekerasannya sudah lahir lagi gitu sudah lahir generasi baru ini adalah generasi generasi opm tpnpb yang baru ini sedang sedang diciptakan ini saat ini dengan apa puluhan ribu pengungsi yang ditantarkan itu kemudian menjadi dendam yang baru tidak selesai tidak selesai selesai gitu makanya ini harus segera apa dicari gitu jalan damainya bagaimana yang tadi sudah disampaikan pak Taufan itu sudah komprehensif ya untuk resolusi damai eh terakhir penutup dari saya jadi ketika saya saya sebenarnya apresiasi langkah pemerintah Indonesia untuk berani leading untuk perdamaian di Myanmar berani leading tuh itu sangat bagus sekali dan, dan sebenarnya itu gitu contoh negara jadi jangan sensi ketika negara lain bicara soal angkat bicara soal hampapok karena Indonesia sebenarnya juga mempraktekkan itu gitu. Nah kemudian Pak Jokowi mengumumkan lima yang apa konsensus untuk Myanmar itu, yang mana itu adalah